Halo guys, assalamualaikum welcome back to my channel Jadi hari ini kedatangan orderan aku dari Shopee Taiwan, kurang lebih satu minggu ya, jadi kurang lebih satu minggu. Sempet sempet dulu Tadi alhamdulillah semua barangnya kontrib, gak ada yang hilang. Soalnya no kaleng-kaleng, deh harganya juga. kalau tanggal cantik, sering-sering aja ya kita order. Maksudnya cari yang harga promo gitu ya. Oke okay guys, jadi ini, jadi aku sempet cek dulu, takutnya ada yang kurang atau tidak sesuai. Alhamdulillah semuanya itu memuaskan ya, real pick pokoknya gambar. Apa sih sesuai gambar gitu ya? Oke okay, aku udah buka karena posisinya seperti ini, jadi aku nggak bisa dua tangan ini ya. Aku satu tangan satunya buat megang. Nah guys, lihat deh Iy, lucu banget kan ini tasnya ini tas ya guys jadi ini tasnya emang modelnya lucu antik kecil imut jadi bisa buat jalan-jalan hangout kayak gitu sama temen-temen punya jalan sehari-hari lah ya atau bisa buat oleh-oleh juga buat keluarga kita di Indonesia kayak apa ya, aku keluarin dulu satu persatu ya, nanti kita lihat uh, seperti apa, lebih dekat lagi dibuka bungkusnya oke okay aku buka satu persatu nah ini aku juga beli tas juga kayak gini guys oke, Tetap, ya. oke. aku memang beli beberapa tas hmm, ini bisa buat untuk wadah sepatu ya sepatu atau apa sih mungkin pakaian dalam atau apa pokoknya lebih simpel jadi Cantik juga, emang sengaja aku order plastik ini. Ini tuh kan, gambarnya oke, aku taruh di sana. Ini pas lagi promo, ini tuh alis ya, pensil alis. Nah, guys, jadi aku tuh penasaran banget, disitu kan celana pendek kayak gini, harganya 38 NT kalau hitung kurang lebih sekitar mungkin kurang lebih 12.000 ya sampai 15.000 gitu ya guys kayak gini sedangkan kalau kita beli langsung di toko atau di pasar yang paling murah itu harganya 100 nt atau kurang lebih 50.000 itu 100 nt ya guys nah kayak gini makanya penasaran kok harganya bisa 38 nt gitu ya jadi aku langsung order 6 pcs ya ternyata bener loh yang datang itu no kaleng-kaleng bahannya apanya semuanya itu ya hampir mirip bukan hampir mirip emang sama gitu sama yang dijual di pasar yang harganya 100 ntan ini hanya 38 loh kalau kita biasanya di pasar belinya dapat satu ini bisa dapat tiga ya oke ya lihat ini aku pesen enam ini bisa buat Kadang buat tidur Atau buat oleh-oleh ponakan Di Indonesia Atau ya buat di daleman ini ya Buat dipakai di dalam pakai rok itu di luarnya Tuh guys Jadi aku bener-bener order 6 peaches Eh beneran -bener dateng deh Cuma warnanya emang random dari sana Dan kebanyakan dikasihnya warna putih ini. Tuh lagi Tuh guys Terus ya ini semuanya ada enam picis, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ini ukurannya ada ukuran M sama L ya. Ini semuanya dari sananya random gitu kan. Jadi aku sih nggak masalah yang penting dateng dan e, bahannya itu sesuai. Kadang kan ada aja yang murah tas dateng. Hmm, Harganya segitu pas datang emang bahannya juga nggak sesuai gitu guys. Alhamdulillah. Yang ini menurut aku oke okay banget. Kita <tuh>, taruh di sana ya, guys. Apalagi. Nah ini juga ada test transfer. Ini test transfernya lumayan menurut aku harganya juga oke. Okay. Ya kalau dibandingin sama punya aku yang ini emang beda ya. Kalau ini mah emang dapet bonus waktu pas promosiin itu kardus dapat bonus dari sana nah kalau ini versi yang promonya aku order 2 hmm. ini aku order 2 guys nah, ini tas ransel. udah lagi enggak? oh ini buat nyimpen koin tas dompet-dompet kecil buat nyimpen koin aku pesen 3 karena lucu aja sih Mentah, aku lucu ya. Oh, bisa buat nyimpen koin atau nyimpen cita rambut. <laughs> ada lagi nggak? Oh, ini ada bonus kostum Nah, ini udah ya. Ini buat sesuatu olahraga ya, guys. Jadi ini Jadi, ini orderan aku yang barusan nyampe guys, wow <laughs> Dan, nah. ini tuh, oh, ini semuanya orderannya yang hari ini nyampe. sama yang ini aku couch dulu ya guys oke okay, ini aku udah coba buka wah lucu banget ini real picknya ya guys jadi modelnya kayak gini, ini real picknya okay. kalau kita yang suka pergi-pergi gitu kan tiap hari misalkan kayak ke pasar atau beli apa gitu kita emang butuh banget tas atau sling bag yang kecil-kecil gini buat naruh handphone, kadang naruh e, dompet, uang receh, atau yoyokat gitu. Jadi emang butuh banget ya. Bisa juga buat oleh-oleh gitu guys. Bagus kan? Coba. Ini aku coba bikin satu tadi. Hmm. Tuh. Ini talinya, tali panjang ya. Ini tali panjang aku emang paling suka beli sling bag yang talinya sampai kayak gini guys suka banget ini ya dalamnya buat simple gitu Oke. jadi untuk dalamnya sendiri ya emang simple gini guys tuh dalamnya simple nggak ada apa-apa tapi bisa buat misalkan kayak gini kan kita taruh kunci uh, atau kita coba masukin handphone masuk ya <lokan wajah> kayaknya kalau handphone gak masuk guys jadi ya barang-barang yang kecil aja dompet atau bisa muat itu namanya uh, kayak gini kan bompet yang kecil gini buat uang receh gitu dimasukin ke sini. Masih muat. Ini masih muat. Okay, lucu, kan? Oh, guys. Jadi kalau udah disusun kayak gini, pakai rantai kayak gitu lucu banget. Ya. Yeah. Lucu banget loh. Guys, kita coba lihat ini ya. Satu ya aku post. Nah, ini ada lagi. Ini juga cakep. Ini. Jadi ini juga ada pakai tali panjang kayak tadi ya. Tali panjang. Ini yang tadi ransel hitamnya. Itu pesen dua. Satu. ini pokoknya bahannya bagus loh bahannya tuh tebal motifnya juga ceket ya kotak-kotak itu ini tariknya oke okay, thank you rasanya pendek aja ya guys Oke thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai semoga Bermanfaat ya bagi kalian yang udah download aplikasi Shopee Taiwan tapi belum bisa untuk bayar COD Untuk bayar COD gitu kan nggak bisa dikirim ke alamat rumah Kalian jangan lupa verifikasi dulu itu yang DOKYC nya Ada di video aku sebelumnya ya kalian cek aja yang cara daftar akun Shopee Taiwan kayak gitu guys Jadi kan nggak semuanya barang itu dikirim ke market seperti Seven, Family, HiLife dan Opemat uh, kalau Opemat kan enggak ada ya pokoknya nggak semuanya dikirim ke situ, jadi uh, satu-satunya ya harus dikirim ke alamat kita itu lebih lebih simpel lagi dan lebih aman tentunya ya, langsung sampai di alamat kita juga guys. thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye